satu, satu uh -huh. Dapat 8 lima 23 tahun Cuma rata uh, uh. Nah, Biasanya, uh, habis Asli Asli sini Suropaten Suropaten Kaluran nah, ini, ini Ini nah. Ini siapa nah. <tuh> <aneh tua>, <tuh> ya? mas? Saat? Saat. Nah. Saat. Ah, Kalau oh, keluar ya. jam 3 sampai jam 3 pulang Jadi sore sampai malam Jam 3 sore jam 3 malam pulang Habis habis pulang na Ini masih banyak Biasanya aku sama yang Apa biasanya dua? Biasanya, iya biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, mbak? oh enggak? biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, biasanya, hari? belum kur kurang, tapi tuh habis kalau udah corona buat dekat. ini buat sendiri Ini, ini bahannya banyak nyonya kok. Hanya ya Patu 3 kilo. Kentungnya kilo Selamat malam, Biasanya kalau semangat dapat berapa Apa? Biasanya al penghasilannya berapa kari. nah, mm -hmm. mm -hmm. masih tetap menciptakan banyak ini, jangan lupa komen, dan video kami supaya akhirnya ini video-video dan supaya bisa mengubah video lainnya Assalamualaikum ya, ya? Ya. ya terima kasih ya sekarang dia yeah. masih lancet